halo woi halo mak coba yang pekan baru Oi. itu bua landingnya jam berapa ya ke pulang jakarta -nya? Maksudnya temanya pink neon oh. gitu ya, bagaimana sih? Fashion. Fashion. Terus sejak kapan? Sejak kapan kalung kalung fe, kalung masker di depan kayak gitu? Iya, lupa Aduh, pagi-pagi udah terang banget. Eh, Baso udah aman. Eh, Oh my god. Hari ini temanya colorful. Dua janji, bui permadani, bui permadani. Dua-duanya, dua uh, kan? Ada yang mau, kan? gak baju. Susah banget, ya? Ini Ya, dong. Banyak skripnya dibaca ayo. biar tahu, biar tahu hari ini apa treatmentnya. Baca, gue tanyakan -tanya ya. tadi lagi berak. Iya, apaan? Orang gak ada dua getar? Apa ini dua getar? biasa? eh, <tuk> bingung. <tuk> Cuma kita namanya dua. Ini ah. Dundi, kan, besok dingin. <tuk> Untuk bercerai the perch right coba ya. mau ngasih lihat mau lihat. ini kita udah segmen berapa sih Kak, udah Segmen 3 kan? Nih, ini buka scriptnya nya Entar kan menadi kan ketinggalan. Ini udah segmen ditik keren. Ya Ini apa sih ceritanya? Jangan lupa nonton pagi-pagi ambyar. Pokoknya jam 8.30 jangan lupa.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 Aduh teropeng <SILENCIO> Aduh teropeng Halo Mbak, gimana rasanya sebulan gak ketemu sama suami? Waduh, tuh. rasanya uh, sepi ya Jadi sekarang punya punca tapi kan kebetulan agen uh, Singapura sebenarnya sudah ada